Kali ini kita menuju ke Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan. Tepatnya di desa Karangpanggung. Desa ini adalah desa tua yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Dan bahkan lebih tua dari ini. Yang dari cerita tutur, desa ini banyak didiami oleh tokoh-tokoh sakti. Selain itu punya keunikan, desa ini masih ngejago tradisinya. Dan yang paling menarik adalah nyimpen panorama alam yang indah. Apa kita kunjungi desa ini?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 Wong Palembang ada di pangku Sare Adi Junjung. Saat ini Mang Dayat adu di desa Karang Panggung. Desa Kerang Panggung terletak di Kelurahan Selangit, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Mang Daya datang ke sini dalam rangka bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan menelusuri potensi wisata yang ada di Musirawas. Dan seperti Anda lihat di belakang saya sebuah view atau pemandangan sungai dengan hutan yang masih original dan kami baru saja menikmati makanan masakan yang sangat luar biasa. ...tinggal tempatnya habis makanannya. Dan ini adalah sebuah program yang memang kami e, lakukan... ...yaitu dengan judul Farm Trip... ...sekaligus kita melakukan kegiatan namanya Roadshow kuliner Kenapa demikian? Karena kami ingin coba mengangkat makanan-makanan khas... ...asli dari setiap daerah, setiap kabupaten... ...yang tersebar di Sumatera Selatan. Memang di sini punya panorama alam yang indah... ...tapi daya tariknya sudah sebatas ini baik... Selain keindahannya, juga punya sejarah dan budaya yang ada di Desa Karangpanggung ini. Setidaknya ada dua versi tentang sejarah muasal dari Desa Karangpanggung, yaitu yang terkait dengan legenda Bujang Kurap. Dalam cerita Bujang Kurap ini, Desa Karangpanggung dulunya bernama Desa Pagar Mayu, yang kemudian seluruh desa ini tenggelam. Dan saat ini dinamoi desa karang panggung Yang artinya panggung yang karam Kita akan cerita lebih dalam tentang versi ini Saat kita bahas tentang legenda Kurap. Versi yang kedua kalau menurut dari tokoh adatnya Itu dari tanah yang tinggi atau karang yang tinggi Saya meneruskan dari nenek Bujang saya turun menurun Adat dengan adat ini desa karang panggung Di waktu itu pak belum ada nama desa. Desa Karang Panggung adalah nama Karang Tinggi. jadilah lama-lama itu nenek puyang kita gitu, turun-turun ya, dipindah. Karang Tinggi adalah dibuatlah batu hidung. Dibuat nama batu hidung, sedekah dengan orang lama, berkebumi. Beli kambing, untuk keselamatan. Tepat kami, di situ, Orang deh mandi bekas saya. Kalau bekas saya, mandi Pangaten tetap mandi situ. Itu mengingatkan adat istiadat kami di desa Karang Panggung, tidak boleh kalau tidak mandi pakai saya. Untuk selanjutnya, Pak, jadilah tahun ke tahun, pindah lagi nama Karang desa Karang Dibuatlah desa Karangpanggung Berarti waktu nenek koyang poyang kita, Jemaah Karang Panggung apa apa Karang Panggung Karang Tinggi uh, Panggung itu Karang Batu Panggung itu tinggi Desa Karang Panggung tidak galak dijajah orang lain nah, Bukti ternyata yang satu desa-desa ini waktu zaman gue gurmelean satu-satu satu-satu ditarik dibunuh Karang Panggung tidak berani membunuh karena ...dengan apa wali penyegi kami tap biasa tap... ...dengan kilobuk-tumbuk. Salah satu tradisi yang digaweke oleh masyarakat Karang Panggung... ...adalah mandi bekasai. Yaitu salah satu tradisi masyarakat Karang Panggung... ...yang harus digaweke untuk yang menikah. Yang tradisi ini sudah dimulai sejak tahun 1600-an. Jadi zaman dulu kelahiran adat tahun 1630 Masehi. Jadi sejarah inilah sudah ada Lubuk Tombuk. Luar sejarah itu. Jadi ini namanya Nur Cahaya yang laki-lakinya Raden Raden Gondeng. Iya, ini di Lubuk Tombuk ini dia pesta acara resmi Penganten. dalam penganten ini dia dari sana melucur ke sini, jadi tak tomburlah beliau ini di batu lebuk-tombuk itu. Karam, dia hanya meninggalkan dunia. Zaman itu, 1630 Masyai beliau ada. Guburan beliau itu adalah di sana, yang laki-laki di Pucuk, itu nama-nama tersebut. Orang musir Rawas. Beliau itu walaupun kita ada di sini, tetap malam-malam di Yota di sini, rambut dengan ini. Tapi di itu tidak, muka orang-orangnya tidak biasa saja. sampai sekarang. Nah, di beliau ini nyate. Kau oh, pernah temu di depan itu gadis yang paling cantik. Eh, itu dia itu. Jadi habis itu, Pak, sejarah di Lubuk Tombuk. Inilah nama Lubuk Tombuk. Sejarah pengataan itu hanya nomor batu takaram. Di banyak kunjungan di sini. Tidak boleh dione yang tidak perluan tidak boleh. Pernah ditegur beliau dok, beliau sakit temu aku, ya nah, tolong maaf demi maafkan, itu makam itu, jadi jangan kita gitu, dok buat sadap bujang dengan gadis perbuatan yang tidak tidak diinginkan, jangan di sini, yo itu kok lah ya. Dari cerita tutur yang berkembang, juga ada beberapa tokoh sakti yang pernah hidup di Desa Karangpanggung Salah satunya adalah Cerita Ali Bakir. Namanya tuh, kalau panggil hari-harian kerepot. Karena kerepot atau telingainya, kerepot, ada Ali Bakir. Namanya ah, idol, waktu itu datang, uang penjuru dari Melayu. nak deh di, di Desa Batu Hidung. Oh. Ah, uang dari Melayu apa? Ya, nama orang Melayu itu bidang perak, Markadim, Sungai Kembar, Sultan Molok Menang rencana. Dia yang setipu mudah nur kejiwa, orang tujuh, perang dengan kerepot, jakerepot. Jangan dulu, ya. aku nak pergi ke sungai dulu. Kegila ke sungai, dia sudah ngebuat bulu, bambu, bambu yang panjang-panjang besar-besar itu. 35 batang di ujung kebat bakal pikul. sampai di dusun itu, pak der Jadi kalau ndak perang perang saja Cuma aku udah bilang dulu yang megang kamu itu senjato semua. Nanti pegang ya satu dua tiga empat lima enam tujuh kakak cip tuh. Kepeng pak. Yo ah tidak menutup lagi. Dia akan tangan nah dia akan tangan saya ya akan tangan cuman saya minta kami jangan dibunuh oh. eh, tidak apa-apa aja nah, kami jangan dibunuh kami kami jaga jago dusun ini itulah dibuat kerepot itu yang di sebelah dulu ada onjago sebelah diler ada onjago nah, itu itu sejarahnya pak Yo. Untuk menunjang pariwisata, selain panorama yang indah dan tradisi yang dipertahankan di sini, ada juga komoditi yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Uh, Pak, ini ada sep diki kebetulan. Nah jadi ini kopinya kopi apa Bepak? kopi kita mm. siapnya robusta kita uh. siapnya robusta terus kita ada 3 varian terus, yang pertama itu adalah uh, kopi original hmm? kopi original ini kopi peti, hmm. peti tua ya yang hmm. hmm. berkopian bilangnya kopi peti pelangi hmm. Nah, jadi peti pelangi, kopi original terus ada kopi premium juga kopi premium ada kopi yang peti-peti merah dengan testamentnya natural proses. Hmm. kopi premium nah, dan yang ketiga yang paling top itu adalah kopi luak liar. Kopi ini benar-benar kopi luak ya, ya. Ini kopi luak liar. Makanya <tinyin> uh, apa kontinuitasnya nggak bisa ditentukan karena terpengaruh oleh alam. Oh nah, itu, itu bawa benar. Alam. Ya, karena alamnya bagus kita dapat banyak kopi. <tinyin> Oke. Okay. Jadi nah, kita nggak bisa pak satu bulan sekian sekian nggak akan mampu kita kan. Keterjayaan tergantung sama alam. <tinyin> karena memang <tinyin> berasal dari dari luak liarnya. Iya. Nah ini apa ini ini kopi-kopinya nih ya. Ya ini, ini contohnya. Oh. ini contoh kopi luak yang luak liar yang diambil di bawah uh, kebun kopinya seperti ini dia jatuh seperti ini nah dari seperti ini nanti setelah itu dia dibersihkan Nah, ini seperti ini ini kan masih ada kulit arinya nah masih ada kulit arinya kulit ini nah, nanti kita akan kita kupas kulit arinya ah inilah yang terjadi si kopi luak liarnya jatuhnya seperti ini dia Ah jatuhnya seperti ini dia. Wow. Ini green, green seperti ini. Jadi proses pembersihannya itu bisa tiga kali proses. Dari ini kita cuci, terus kita jemur. Dari ini kita buka Green Jadi terus memang isinya itu ya, ya? di dalamnya. Iya di dalamnya. Jadi dia memang ya ada sih yang satu yang pecah dia terkontamin, eh, terkontaminasi sama si kotoran uh. itu. Yeah. Iya kalau yang wak dijamin ini, karena tiga kali usian ya, oke okay, oke okay, ah, oke okay. dan kuenya sudah keluar halalnya seperti itu untuk wak liar oke okay. jadi aman lah untuk dikonsumsi nah, ini ini kue itu tadi kue apa itu? oh ya, yang ini kue saburi sih ah. ini adalah eh uh, Kue dari pohon sagurisi. di sini. Sagunya sagu seperti biasa, tapi pohon sagu di sini. Pohonnya itu lebih kecil dari pohon sagu di Kalau di uh. sini pohon sagurisi, itu sini pohon jenis tanaman hutan seperti itu. Oh, jadi spesial sagunya ya? Ya, spesial sagunya. Ya, tanaman, hmm. tanaman hutan. Dan apa namanya? Biasanya kalau orang sini di panen itu pas waktu musim beri pecel. Oh, enggak setiap saat. Enggak setiap saat. Nah, mm -hmm. Jadi ya. ini jadi kue khas ini. Ya, kue khas ini. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong ini. Kalau ada yang pengen dapat ini gimana yang dapetnya nih kopi-kopi ini? Oh bisa mas, uh, kita di apa namanya? Uh, toko online ada juga di Shopee. Uh, apa namanya? Nah, bukan, ada Kopi Selangit. Kopi Selangit. Ah. Jadi kalau ada yang mau pengen nyari Kopi Selangit, cari ya. ya. Nanti di? bisa juga di searching di Google Maps, cari aja produsen Kopi Selangit nah di situ ada nomor oh. HPnya, ada uh, apa namanya uh, media sosialnya ada di situ semua. Bisa order nombor di situ. Ya, bisa order di situ. Ya, ya. Karena ini memang kopi luar biasa yang limited ya. Ah, ya limited. Uh, uh, limited. Nah, limited. limited. Bukan bukan pada umumnya. Yeah. <laughs> Oke. Okay.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 Penambat yang kami hormati, tarian ini menceritakan tentang penghormatan masyarakat Kabupaten Nusirawas terhadap tamu yang datang berkunjung ke Kabupaten Nusirawas.